Ritual itu kayaknya orang sesajian untuk menumbuhkan penyakit, oh. kayak belian oh. pertama. Terus ritual itu buat persiapan pernikahan, adat juga oh, yeah. belian itu sesajian. Oh. Dan banyak lagi penyakit. Jadi pertanyaan pertama di sini adalah bisakah ibu memberikan macam-macam uh, suku dayak yang ada yang banyak mungkin belum orang tahu berapa? berapa ya. Ya. <tuk> <tuk> uh, dayak punan kenyah kunjung benua Kahau dan banyak lagi lupa <gampun> biasanya yang paling umum itu suku dayak apa Denua, oh, Denua. Denua kalau misalnya dalam suku dayak itu ada nggak acara-acara atau ritual yang sering dilakukan ya seperti acara-acara mm. adat adat istiadat iya iya adatnya Ritual itu kayaknya orang sesajian untuk menimbulkan penyakit, oh. kayak belian oh. pertama, terus ritual itu buat persiapan pernikahan, adat juga oh. belian, itu sesajian, oh. dan banyak lagi pendelasannya. Itu kalau bu, misalnya ada pernikahannya itu biasanya ngapain, Bu? Terus, gimana itu? Ada apa? Ada hal khusus yang harus disiapkan? Gitu. Uh, ada, kita menyiapkan bahan, kayak untuk kesajian di depan ini, oh, yes. kayak uh, apa ya makanan, kayak itu ya, kayak sidangan telur oh, ayam, yang, uh, kayak ano, apa ya, untuk... Uh, beras kuning untuk di sini itu apa nih tepung tawar mm -hmm. terus buat makanannya kayak <coughs> ciri khas orang Dayak ini potong babi terutama ayam untuk menyajikan uh, para undangan dan untuk uh, apa ya merestui yang nah, pernikahan Dayak ini hmm, itu kalau oh, dalam suku dayak itu ada nggak sibuk tantangan-tantangan atau hal-hal yang nggak boleh dilakuin gitu? Orang-orang orang hmm. Kalau orang dayak itu sih, kalau... Uh, kayak saya ini kan orang dayak. Ya. Mbak ini datang. Nggak hmm, boleh datang sembarang itu... Nanti didenda seandainya masuk rumah orang. Hmm. Hmm ngambil kebun orang, terus didenda itu bukan sejumlah uang, dia berupa kayak kayak guti, don, mandal, kayak barang gitu. Ya. benda-benda keramatnya orang eh, bilang eh. ya? mm -hmm. kalau untuk makanan yang sering disajikan sama orang Dayak. Hmm. ketamu tamu misalnya ke turis kawan hmm. ketahuan. Dayak itu biasanya kalau untuk hmm. tamu-tamu itu ciri tamu -tamu eh, khas kami dayak ini bikin apa? ketan itu dalam apa lemang itu nah. Oh, lemang. lemang. lemang. lemang itu yang dari e -e. e -e. Terus lemang, terus eh, nasi putih dibungkus dengan bukan daun pisang yang daun apa ya kayak daun-daun itu nah. E -e. Daun-daunan. Oh, Daun-daunan. E -e. Terus disaji itu disusun-susun ditutup sama daun seperti itu. Hmm. Hmm. Kalau misalnya ada dayang itu <laughs> dia itu ada nggak misalnya hal-hal yang dilakukan sama mereka misal contoh penyumpit atau berburu jenis-jenis berburu gitu nanti dilakukan orang daya hmm. misalnya budaya-budaya ya, yang masih dilakukan ya. sekarang. Uh, ya. dari sekarang tuh bisa buburu masih bikin apa jebakan babi masih nyumpit apalagi ya bikin uh, uh, jerat burung yang burung-burung yang dapat burung enggang, -burung, burung, burung kayak ini apa itu burung ayam-ayam oh, ayam hutan bulu, bulu, bulu, uh, uh, bulu. itu masih tradisi sampai sekarang jadi itu bulu asli burung uh, itu burung ayam hutan namanya kalau enggang dia kan akan titik-titik besar Jebakannya, jebakannya bikin sendiri. Ya, ya. Uh, jebakan dia itu kadangnya lidi itu ditaruh lem, tapi lem bukan lem kita ini lem apa yang dari hutan itu pohon oh, itu. Oh, uh, kayak itu, nah, gitu. ya. <laughs> ya. Kalau burung ini kan susah kita ya, nyumpit ya, ya. kan, kita harus bikin jebakan, terus bikin jebakan kayak tali itu, tali terus bikin tangkainya nanti burung injak oh, uh, uh, uh. jebakan biasanya nah, kan makanan khasnya. Heeh. Hmm. makanan khasnya makanan, kue -kue gitu, atau apa, gitu makanan khasnya. E, Makan khasnya orang Dayak tuh kebanyakan singkong sama ketan itu tadi. Oh. tradisional oh. ya? ya eh, sampai gue, gue, gue, gue. sekarang. Sampai enak sih. Ya. Apalagi uh -uh. Masih, uh -uh. Masih termasuk makanan favoritnya orang daya. Iya ya, sering dilihat hmm. Iya benar, benar. Oh jadi oh ini kita mau tanya buat pertanyaan terakhir Ini kan bu, ibu kerajinan kerajinan tangan. Mm -hmm. ini, lu, ini tuh kerajinan tangan yang biasa. Yang itu yang paling umumnya apa sih bisa kerajinan tangan yang paling khas? Oh. Kerajinannya. Ya, yang kerajinan yang... yang paling khas. Bukan? Oh terutama kalau kerajinan daya itu nganyam kayak tikar. Ini ayam seperti ini, ini. Ini kan mm -hmm. kalau mm -hmm. di sini bukan tikar dia. Pertama anyaman tikar terus hanjat kayak bakul seperti ini. Kalau ini kan sudah sudah maju tradisional sudah. Oh, sudah sekarang. Iya, kalau, iya, yang, iya. Eh -eh, kalau yang yang kalau bahari yang bahari-bahari itu yang seperti uh, Hanjat tikar kayak ini, bakul-bakul, sumpit. Ini kalau enggak ada itu Tidak bisa panen padi. Kan panas, iya, panas. Uh -huh. Terus, yang di belakang ini namanya langjung. Hmm. Uh -huh. Ada, oh, untuk ii. disiket tuh, oh. Kalau jomok dulu buat baju. Oh. lu nggak bisa bikin tas jomok.